Tim Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kesehatan terus bekerja bersama. Kerja bareng kita saat ini fokus tentunya pada upaya memperoleh tambahan vaksin bagi rakyat Indonesia untuk melangkah pada upaya memperkuat ketahanan kesehatan jangka menengah dan panjang, antara lain terkait upaya memproduksi vaksin di dalam negeri. Tugas diplomasi,